Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Anda dan saya Emerald dan di video kali ini saya akan bermain game Indonesia Car Driving buatan Pilhan 1261. Buat yang punya gamenya <tuh> mohon izin ya untuk main game buatan NT dan ya nyetel lagu pakai ID tentunya. Oke okay, lagu itu seperti biasa terkena hak cipta <laughs> Kayaknya dan kita lihat dulu ya di sini ada apa ini Oh ini masih original dan ini ada Toyota kijang Innova Apakah kita bisa menaiki mobil ini? Oh bisa ternyata, oke okay. oh, Oke okay. kontrolnya seperti apa Sebentar ada McDonald Oke okay, itu ada mobil seperti biasa Ada apa ini? Apa ini? oke Dan ini bisa dilihat ya ini interiornya Dile juga Jir. Eh, pak, pak, pak, pak, pak, pa, jatuh ini? Oke, okay, jadi ada sedikit kecelakaan <laughs> tadi mobilnya jatuh, pak. Oke, okay, kita jangan keluar map kalau nggak mau jatuh lagi. Ini Innova, oke. Okay. Oh, ini ya, ya mobilnya ya. Spawnya di situ, oke. Okay. Control E for drive, K re for reverse, oke. Okay, itu kalau manual, kita bisa ganti matic Dan ini rumahnya bisa dimasukin. pada Netflix, YouTube, Spotify, seperti biasa. Charudok, oke. Okay. Kipas angin dan ini, oh bisa dinyalain lampunya. Oke, okay, matinya gimana nih? Oh kipas. Oh ya bisa dinyalain ya kipasnya. Kipas bisa nyala? Ini apa nih? Reverse. Oh reverse itu buat mundur ya ya. Oke, air. Eh, mati Hemat listrik. Ini ada dapur, terus ada lantai dua. Ini tangganya unik juga nih. Ini apa nih? Komputer. Ini sepertinya iMac. Dan ini ada printer atau kamar mandi ya? Eh, eh bukan. Ini balkon. Oh, balkon. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. Ini balkon. Dan ada, ada lemari. Apakah kita bisa tiduran? Tidak bisa. Oke pak, ini McDonald's, dan uh, restoran McDonald's ya. Restoran cepat saji. Collect the wool, happy meal. The happy meal Ini apakah bisa diambil? Gak bisa sepertinya ya. Oke, okay. Eh, eh, bisa loh, bisa diambil pak Oh, ternyata cara ngambilnya harus ke ini ya Oke, okay, oke, okay, oke okay. Di sana ada apa lagi ya? Nasaran nih. Ya? Oke, okay, kita coba ke sana Tadi ada gedung-gedung kayaknya Coming soon Ini jalannya ditutup nah, Saya mau ke sana gimana? Frustasi nih lama-lama, sumpah hmm, Sekarang ngebug, lihat Jalan kaki ada speedometernya dong <laughs> aduh oke okay, ini ini orang iyalah itu orang apa patung ya <laughs> di aja? Oh ini rumah boleh juga ini ada pohon apel kita bisa ambil apelnya Oke okay, ini apel bisa dimakan kan? Oh bisa hebat sekali bisa makan tanpa melepas masker ya Oh ini ada mobil Toyota Supra dan Honda Civic type R. rumahnya modern sekali ya luas lah. House House built by Youssef 1967 Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Dan saksikan terus video-video di channel Anandamidzai Mural. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih telah menonton.